ada Bisa kali ini gua akan lagi ke tangkuban Oke, terus Jangan lupa like, comment dan subscribe. ya temen gue, rekan gue lagi ngisi bahan bakar lagi, karena motornya, kena spes 185 cc, itunya lumayan, menguras kantong dan menguras bensin juga, brother. Nah, perjalanan dari Bandung eh, dari Jakarta menuju Bandung agak udah tiga kali si full tank, sedikit remek. Ya, kurang lebih kalau berisi kalau kalau percale 10, 27 kali bisa berapa, berapa tuh? Hahaha, lumayan cuy! Oke, lama ya. Nali, coy, jalanannya, jadi beberapa para pengantara yang naikkan jadi... multimodal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 macet loh ada apa di sana nggak ya, tahu sumedang sumedangnya tahu tahu udah, macet kanan. dan mobilnya. Uh. Uh, ngabutan, cuy. Ngabutan. saya Oh ya. Seluruh nasiona, kiren macet bro, macet. Kiri bro, Amir, kiri, bro. kosong eh. ya, dena ramai guys. Ya, kita... Mana sih tinggal lurus? Ya lurus. <tuh> ke kanan ya? Eh ke kiri, di kiri deh. Dua arah guys. Kita belok ke kiri. Si oh. Di pulang. Masih ya? jauh, masih jauh belok kanan. Itu diharus lurus. Di kita pulangnya baru lewat sana channel yang kita bro, untuk masalah video lagi ini baru gua komen mereka kuat audio clip katanya kualitas video berkualitas ya memang karena gua hanya menggunakan headset itu Samsung A17 dan kualitas kamera 16 megapixel kamera belakang kamera depan kualitas video buat sengaja enggak mau ngulai ya udah karena kita bermain, kita bermain, kita bermain, kita bermain, kita bermain, kita Yeah. Saya mau beliin, guys. Saya mau beliin, guys. buat mau pakai kaos Kaos mau beliin, manset, ternyata mau beliin, begitu Saya mau seperti Jakarta ya, mau beliin, guys. Saya mau beliin, guys. Saya mau Karawang guys.